oke kali ini kita gue ke Gunung Putri bareng temen teman Hartel party semuanya hartel semua nih kecuali saya Gunung Putri kalau gue dari kota Bandung sekitar berapa kilo ya 15 km lah terus jalannya lumayan bagus nih ya sepala rusak gitulah ini cuaca agak mendung semoga gak hujan bisa selamat sampai di rumah Hari Sabtu banyak yang kesini, terutama muda-mudi yang mau pacaran. Masya Allah, view-nya guys. selalu ngasih keuntungan buat saya apalagi rame sepeda gini masih naruh sehari tuh bisa dapet 20 juta ada yang punya backpack di sini oh iya dia beli backpack oh yang beli backpack cek poin pertama, di senanjak hmm. Kue lanjut. Hey. Nah, lanjut. Di depanmu, travelnya berapa sih? Terus Ya, dari sini start. Aspal rusak. jalannya teknikal. Mantap nih, klit. Kui-kui. Ini bannya 26. Kita bakal naik ke atas. Disuruhnya pemandangan bagus. Wah, wow. lumayan mirip ke JSPD, tapi lebih dingin. Mantap. Sudah sebaik. Wah, banyak banget mobil, parkiran. belum ini kan belum selebar ini jalannya jalannya aja masih tanah ini masih tuh nggak di sana oh iya ya dulu tuh ini jalannya set setapak sini tuh nggak ada hmm. cuma jalannya sempit satu mobil tadi aja susah tapi ya motor dicoba sih motor nanti apur-apukan go go jangan lupa subscribe ya Wah, wah, wah. Semoga enggak hujan. Udah mendung, guys. <SILENGALAN> wah, ini dia suguhan utama. Ampun. Tak ke licin. Ya, iya, iya. <SILENGALAN> DAF, kita <laughs> uji DAF, nanti. <Mantap>. Eh, slip juga. Buat? <laughs> ke sini Alhamdulillah belum belum masih manjak ini Pak Marsal emang top. Ue, ue, ue, ue, ue, ue. tanahnya. Yuh. Yuh. Oh, ini ada motor kesini Pak. Kelihatan dari tapaknya. Hi bagus banget, wah kayak bercahaya gitu loh si kotanya bercahaya, Lighting, light lembang al munawaroh, <laughs> di sini gelap, di sana terang, wah oh, di gopro nggak kelihatan mi si itunya katanya, ya begitulah, di sana terang, di sini gelap, jadi kayak gini. Amin, oh iya, yeah. sama bos. Yuhu. Lainnya tuh enggak jelas gitu. Wah, the wet. Wet condition is. Make a damn waduh mantap makannya berapa kilo ya? 2 kilo udah kenapa emangnya? dikit gak sadulnya? nah maksudnya gak dijual gitu oh gitu Kan harusnya di keep aja, kalau misalkan udah cocok sana wow. <tuh> Jalan bagus. Lemah kalian. Ayo, kak, gimana tuh kadinya? Oh. Ayo, kalau luar di lembangnya kemana, Pak? Ya, ke jangan pak si om nih kerja nyari yang kental <laughs> wah berair itu pak. Woo woo, wooo, wooo, wooo, wooo, wooo, katanya milih yang susah bimbinglah ke jalan yang benar yoo arang Ah, stop Kok kepencet sendiri sih? Aduh. Nah. Jangan, Nang. Ya emang lumayan, lumayan. Balik lagi aja ya, kayak yang tadi. Yuk. Makan daun juga enggak masalah, tuh Daik. Wah, banget ukurnya. ya, Kanan, kanan! Jangan sini! Susah! Bicik banget nih. Tadi berkali-kali didorong sama akar Dan gue yang mau berkorban Pak Marshalat Ini kita nggak tahu ya I'm sorry Tapi berdasarkan rekomendasi yang tadi Gitu-gitu Yuk, single track Yuk, single track kemana nih? Like? Subang single track, single track. <laughs> Wih. Oh iya ya, banyak yang hiking ya Wah, wow. banyak ya Traffic Banyak deh di belakang ayo hey, mas makasih mangga, mas mangga. mari wah uh, lupa nyalain wah uh. lupa nyalin video Mantap nih oh. Kita goken lagi nih Tentas juga berapa? Hahaha, ini. eh. Ini namanya apa ya? mau lupa Teman kita. Ada link, sih? Putus. Kuris, ya? Kuris. Adik, ke, apa, keceratan orang. Ban sendiri. sendiri. Bawa penceratan ya. Bawa ini yang ini mau menulisin ya tau ah, memang udah ke bengkok apanya rantainya? rantainya bengkok alhamdulillah guys, sudah selesai wih ada motor sih wih iseng deh hebat ini banget nah. uh. iya maka apa itu? mau ini cari apa yang apa? oh ini uh. eh itu one more, one more. lagi <laughs> datang di sini mama Mama, mama, mama, you care. Mama, you care, mama. I didn't do it. I didn't. I didn't Yes, yes.